Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Di cover pertama kita lihat nih ada momen spesial banget nih yang diunggah oleh Bunda Lasti Yang dikirimi lauk oleh mamanya Bang Riko nih persahabat ya Wow ada sambal jengkol, ada genjer persahabat ya Tentunya begitu banyak lauk pau yang dikirim oleh mamahnya Bang Riko ke rumahnya Leslar Ada ikan asin juga Banyak sekali nih tentunya menu makan malam hari ini di rumah Leslar Ini langsung dikirim oleh mamahnya Bang Riko Masya Allah Berkah-berkah untuk mamahnya Bang Riko mudah-mudahan sehat terus Dan semoga selaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik Dengan idola kesayangan kita semuanya Masya Allah Kemudian juga sahabat berikutnya kita lihat nih ada vlog terbaru yang bikin baper dan lapar pastinya. Warga Konoha dibuat baper banget ya dengan vlog kali ini. Yuk yang belum mampir langsung cus ke channel YouTube-nya Leslan Entertainment. Karena ini spesial banget untuk warga Konoha disuguhkan asupan vitamin bahagia. Di momen vlog ini persahabat ya, tentunya ada momen yang bikin Bunda Lesti salting, ketika ditatap aja sudah salting banget ya Bunda Lesti, apalagi Bapak B tentunya mengucapkan sebuah kalimat, kedengaran suara hati aku, kita lihat nih persahabat ya Bapak B Di sini ya, tentunya mengucapkan sebuah kalimat, Suara hati aku yang isinya cuma lesti-lesti, aduh bikin baper banget nih pro sahabat, ya, masya Allah Vlog kali ini emang luar biasa spesial untuk keluarga Konoha semuanya nih pro sahabat. Hingga komentar pun begitu banyak sekali diberikan Kita lihat dari akun Instagram Santi Amelia 2104 situ mengatakan sebagai vegetarian dan suka lalapan Mentah, aku ngila sama sayurnya seger banget, paprikanya juga jadi pengen katanya tuh Ada juga bersahabat tanggapan dari Jorah di Disitu mengatakan, jujur gue suka kontennya tapi gak suka makan midi minumnya air es takut lesi kenapa-napa lesi kan punya lambung persahabatnya doakan saja mudah-mudahan Leslar selalu sehat ada juga persahabat tanggapan lain dari kearusan ke -resan lah, baper jadi lapar, pengen juga masak mie pakai cabai yang pedes. otw dapur katanya itu persahabatnya, masya Allah semuanya ngiler, semuanya baper dibuat oleh Lesti dan Rizky Milar, yuk sama kita support yang terbaik untuk karya Leslar Entertainment berikutnya, kita lihat juga persahabat kabar baik yang kita dapatkan Alhamdulillah, untuk Lesti Kejora, pencapaian sudah 533.222 untuk pendengar bulanan di spotify ini keren banget congratulations untuk pembunan Lesti pendengar bulanan di spotify sudah 500.000 lebih, jangan lupa dengarkan lagu-lagu Lesti -lagu Kejori di spotify persahabat ya, semangat untuk keluarga Konoha, dukung penuh buat karya-karya idola kesayangan kita berikutnya juga persahabat kita mendapatkan Cidukan di kantor Lesnar Entertainment yang sedang meeting para tim LE persahabatnya ini tim LE yang wajahnya fresh-fresh banget nih dia segar seger dan pastinya ini karyawan Lesnar Entertainment terbaru, tim baru, mudah-mudahan semangatnya lebih lagi untuk Membangkitkan Leslar Entertainment, kita lihat bersahabat ya suasana di kantor LE LA. ini lagi pada meeting. Apapun yang dikerjakan mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya sukses. Kita hanya bisa berdoa dan selalu mensupport yang terbaik. Ada juga Om Dedi nih sahabat ya di situ sedang meeting bareng tim Leslar Entertainment. Begitu banyak doa juga nih persahabat ya diberikan oleh para fans. Dari yang Manis 28 mengatakan bismillah apapun ini, semoga dilancarkan dan dimudahkan segalanya semangat buat tim Leslar Entertainment. Amin. Ada juga tanggapan dari umd Bismillah, apapun tim Lesler, semoga amanah, berkah, sukses, amin, Allahumma, amin, Masya Allah, ada juga persahabat tanggapan dari YNS Koordina 2901, Alhamdulillah bisa melihat anggota LE baru, Bismillah, semoga amanah dan tambah berkah, amin, Masya Allah banget ya.